Hai guys, um, hari ini aku bingung mau ngapain, jadi nonton aja video ini ya. <laughs> jadi hari ini aku emang lagi gabut, dan aku lagi bingung mau bikin video apa. Jadi kemungkinan channel ini bakal ku isi dengan animasi pengalaman atau animasi cerita pengalaman. Tapi aku bingung mau ceritain apa Soalnya hal-hal yang mainstream sudah sering terjadi di antara kita Jadi ya bingung mau cerita apa Takutnya aku cerita kayak gini udah pada ngalamin ya kan Atau udah pernah ngalamin juga Jadi kemungkinan aku bakal mikir apa yang bagus buat ku ceritain Atau kalian bisa kasih ide aku bakal cerita apa Jadi ya oke okay, sekian dulu Bye bye